Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat IT Gleasius dimanapun Kalian berada jumpa kembali bersama Mimi di channel youtube Hilya TV ya pastinya akan memberikan informasi Terbaru, terhangat, terupdate Mengenai Ayu Ting Ting Bagi sahabat semua, semua yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya Jangan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat atau yang seputar Ayu Ting Ting. Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Nih. Ada Ayu Ting Ting bersama Krisnova Rezi dan juga timnya. Wah, ndak kemana nih ya Ayu Ting Ting. Seperti Ayu Ting Ting akan menghadiri salah satu festival yang sangat luar biasa. Dilansir langsung dari akun Instagram Ayu Ting Ting dan juga Krishna Rezi posting foto Ayu Ting Ting yang kece badai dengan outfit yang sangat sederhana namun sangat cetar membahana. Dan di sini juga ada beberapa potret Ayu Ting Ting saat akan menuju salah satu penerbangan. Dan pastinya Ayu Ting Ting selalu ditermani oleh tim yang selalu solid. Ada Rizky Ananda, Shiro Firman, Keishara Dan juga pastinya ada Hairstylist kesayangan Yaitu Krishna Fahrezi Ini dari Christopher Rezi 55 menit yang lalu Menuliskan dan juga Menotik di akun Instagram Pribadinya dengan tulisan See you tonight Di lapangan Borneo Park Banjarmasin Ternyata Ayu dan juga timnya Akan menuju Banjarmasin Tepatnya di lapangan Borneo Park pemirsa, dari Ayu Ting Lisius Jabodetabek, semangat kaufernya hari ini tetes sayang, berserta tim semangat luar biasa. Semoga lancar, love so, you, TV. Kianan, Dashiro Firman, Kristofa Rezi, Nururagi dan juga semuanya. Festival musik Lampes di sini, Ayu Titing akan hadir pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. <tik> ya sama semua jangan sampai terlewatkan nih ya, ada Ayu Titing di lapangan Borneo pukul 19.45 waktu Indonesia Barat malam nanti. Jangan sampai kelewatan Oke okay, semua, semua di sini juga Bimin menghadirkan informasi Mengenai kegiatan Ayu Ting Ting hari ini Yang dilansir langsung dari Story Ayu Ting Ting yang pastinya Terpercaya untuk sahabat semua di rumah Dan sini juga bagi-bagi Kegiatannya ada Ayu Ting Ting yang sedang ke lapangan Bernio, ada Shiva yang sedang Berjualan bersama dengan Bilkis Humairah Razak dan Ada Mom Aiting bersama dengan Ayah Rojak dan juga bersama dengan berata kata Sasmita yang sedang jalan-jalan di luar negeri. Ada beberapa informasi yang pastinya Mimi sajikan untuk sahabat semua di rumah. Oke sahabat selamat menyaksikan semoga tayangan yang Mimi sajikan dapat menghibur sahabat semua di rumah. Mimi akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. makan kesukaan aku yaitu keripik ikan sambalado ini cuma ada di tingting -ting kuliner. Hmm, dimakan pakai sayur, dimakan pakai nasi, nggak pakai nasi pun enak banget. Ini enak banget. Hmm, hmm. Dijamin lagi guys. Hmm. Cepet banget nih guys. habisnya jadi bulan. Kalau kalian mau order udah hmm. langsung di ting-ting kuliner lipikan hamba ladu semua makanan di ting, -ting kuliner enak-enak hmm hmm hmm hmm hmm paling tercebet lipikan hamba ladu hmm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 wish I wasn't struck by Cupid I wish when I first saw you I knew this When I'm with you I feel so useless I feel diluted, my heart's been wounded You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free